Request dari netizen untuk meramal Atta Halilintar Oke okay, teman-teman, kembali bersama saya Ratu Bidadari Idola Sejuta Umat Saat ini saya ingin uh, membuka kartu saya untuk uh, artis atau youtuber Atta Halilintar dengan Aurel ya Cuman permintaan requestnya netizen ini, uh, follower saya, subscriber saya untuk meramal Atta Halilintar Oke okay. Oke saya akan mencoba menarik energinya atau lelintar ya oke okay. jadi energinya atau lelintar sudah masuk ke kartu saya saat ini saya juga mau menarik energi dari Aurel Istri dari Atta Halilintar, oke, okay. okay. energi sudah masuk, dan saya akan membuka kartu mungkin. Saya mendapatkan petunjuk 4 kartu untuk Atta Halilintar ya Oke teman-teman uh, Ini saya mendapatkan petunjuk Saya harus mengocok kartu saya sampai 70 1 kali Oke ya saya utung ya 1, 2, 3, 4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 Tiga 36 lima, tiga 39 enam, tiga 42 tujuh, tiga 45 delapan, tiga 48 sembilan, empat puluh, empat 53 satu, empat 56 dua, empat 59 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73, apa 73, 73, 73, 73, 73, 73, 73, harus mengulang kocokan saya empat kali, ya. Ini petunjuk dari indera keenam saya. Satu, dua, tiga, empat. Oke ya. Ini bacaan untuk Atah Halilintar. Wow. Di sini kartu saya adalah The Tower. Uh, sepertinya keluarga Atta halilintar dengan Aurel Hermansyah, ya mungkin di sosmed, di media, di YouTube, di pemberitaan pemberitaan di stasiun TV, mungkin di sini kelihatannya baik-baik saja, romantis sakit nama wadawa gitu loh uh, Hanya saja yang di sini yang saya lihat Uh, apakah harus aku jelaskan? Kayaknya rumah tangganya nggak harmonis deh. Jadi uh, rumah tangga Ata Lintar uh, sepertinya kayaknya nggak etis ya aku kalau mencampuri rumah tangga orang ya. Yang jelas ya semoga nggak ada perceraian ya. Atau semoga nggak ada pertengkaran atau perselisihan uh, keluarga ini ya karena saya saya saya sayangkan gitu karena media sosmed itu tidak sesuai dengan ekspektasi seperti halnya uh, lesti sama biler mungkin di media di stasiun tv di youtube di sosmed yang ditontonkan media Oh, lesti sama bilar ini romantis baik-baik saja. Tapi nyatanya ada KRD, kdrt gitu dan ada sesuatu yang disembunyikan. Sama halnya dengan Ata Halilintar dengan Aurel Hermansyah. Gitu ya, Aurel Hermansyah ya. Oke, terus kartu kedua akan saya buka itu Atta Halilintar dengan Aurel Hermansah anak. Jadi di sini yang memperkuati rumah tangganya adalah anak. Sebenarnya perjalanan hidup Atta Halilintar dengan Aurel Hermansah sih, menurut aku ya, menurut Penerawangan aku ya maupun pembacaan kartu aku memang di sini sedang nggak baik-baik saja, tidak sesuai dengan ekspektasi atau oleh orang, orang Jawa itu mengatakan sawang sinawang. Cuman di sini yang memperkuati atau yang nguatin adalah anak. Ibaratnya gini, udah oh, udahan aja dah, cerai aja dah. Cuma di sini melihat anak mau bertengkar melihat anak. Seperti halnya Lesti dengan Bila kan nggak jadi cereng, nggak jadi dipenjarakan, terus lesti mencabut laporannya di kepolisian, di mana lesti sudah uh, melaporkan suaminya Bilar, Rizky Bilar ke pihak polisi karena tuduhan KDRT, hanya saja, hanya saja, lesti mencabut kembali laporannya dan gak jadi di penjara gitu loh tapi ujung-ujungnya apa anak anak anak dan anak ya mungkin ini adalah pembacaan teman-teman ya tidak perlu gak perlu kalian gak jangan percayalah ya ini cuman prediksi saja ya prediksi saya kalian percaya monggo tidak percaya yes, ini sebuah edukasi atau mungkin Prediksi saja, teman-teman. Ya, oke. Terus, di sini saya akan mencoba membuka kartu pesan alam dari Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah. Pesan alam atau petunjuk alam harus seperti apa, gitu loh, ya? Di sini saya mendapatkan petunjuk dari mata batin saya atau ke enam saya Saya harus mengkocok kartu saya empat puluh satu kali. Oke, satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam 19 20 21 22 23 24 25 26 47, 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Oke okay, akan saya buka ya Ya, di sini ada dending present. Jadi kunci, jadi kuncinya di sini adalah intinya untuk membuang bala atau membuang sengkala Di saya akan buka kartunya lagi dengan cara shodaqoh kepada anak-anak yatim atau anak-anak kecil. Jadi buat atah halilintar jika rumah, rumah tangga kalian ingin Sama wa wa wa wadah ya Dan bahagia Jangan lupa Sodakoh ke anak kecil atau ke anak yatim Mungkin gitu saja konten saya akan saya akhiri Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube Ratu Bidadari TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh